tempat dari kelas sebelah nama saya dan orang di ini dari sebelah sifadam saya Kirana Perkenalkan nama saya dari kelas Perkenalkan nama saya Muhammad Habis bajar Abdi Saya 26 dan bahan yang kami butuhkan untuk membuat lampu tidur yaitu yang pertama kardus pilok penggaris pensil atau spidol gunting pemes lem bakar lilin dan korek Obeng, kabel, lampu, tempat lampu, colokan, ya itu adalah berikut adalah bahan-bahan untuk membuat lampu tidur. Sama gunting kardus Sesuai dengan ukuran yang kalian inginkan Kurang lebih seperti ini Bentuk kardus yang sudah digunting Setelah digunting Gumbung kardus agar terlihat lebih tebal Setelah kardus tersebut tadi ditumpuk, langkah selanjutnya mewarnai kardus menggunakan pilok. Ini kardus yang sudah dipilok. Selanjutnya kita pasang kabelnya